Baik, sebelum kita ke ramalan yang disini saya informasikan terlebih dahulu Bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay di channel ini Jika kamu merasa kamu cocok, silahkan cara yang lebih cocok kepada di anda Di sini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang tersekinya akan terbuka lebar Di bulan Agustus tahun 2021 Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama Selanjutnya, pada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, yang terus kenyataan dan buka lebar di bulan Agustus tahun 2021 Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, biasanya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiaknya. terus ini akan terbuka lewat di bulan Agustus tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak. Yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang ketiga,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 Untuk Zodik yang pertama adalah Eight of Cups Ataupun The piala. Untuk Zodik yang pertama Kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo Yang dimana sini dikategorikan Seorang Virgo pintu rezekinya akan terbuka lebar Di bulan Agustus tahun 2021 Yang dimana sini seorang Virgo Mampu menemukan jawaban Di dalam diri sendiri Mampu menemukan di dalam diri sendiri Dan mampu mencari jalan kepada diri sendiri Untuk mendapatkan kesuksesan dan di sini pintu reski seorang Virgo terbuka dikarenakan juga seorang Virgo mampu membuat hubungan asmara semakin harmonis, semakin bahagia yang dimana di sini akan membuat keuangan finansial seorang Virgo semakin meningkat lagi dengan dukungan asmara yang lebih bahagia pintu reski akan semakin terbuka lebar yang dimana di sini juga pasangan dan keluarga akan mendoakannya dan untuk support energinya adalah. King of One. Cara memenangi King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Virgo serta seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini barang gambarkan, pintu di seorang Virgo akan terbuka lebar di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo mampu mencari jalan dan mampu membahagiakan keluarga, mampu membuat hubungan asmara lebih bahagia, yang dimana di sini King of One merupakan orang tua, ataupun merupakan keluarga yang selalu mendoakan sebuah orang Virgo agar kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the star. Cara membuat the star itu diartikan impian, harapan dan cita-cita. Dan jika kartu destan kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan impian harapan dan cita-cita seorang orang tua kepada seorang Virgo yang dimana mana di sini impiannya adalah untuk mendapatkan kesuksesan mendapatkan keuangan serta terus di seorang Virgo akan semakin bagus akan terwujud di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana mana di sini berkat usaha berkat dorongan berkat doa dan seorang tua. Berkat usaha semeterku menemukan jawaban di dalam diri sendiri yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini dikategorikan fitur, kita akan semakin terbuka lebar yang didukung didorong faktor oleh hubungan asmara yang lebih bahagia. Dan untuk suri yang kedua adalah Zuhokwan ataupun dua Duatokan. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang menonjol Pisces, yang di mana di sini dikategorikan orang Pisces, pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar. Di bulan Agustus tahun 2021 ribu di sini dikarenakan seorang Pisces mampu menerima sebuah pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan dalam penilai besar mampu mendongkrak mendukung keuangan lebih bagus lagi dan di sini juga dikembangkan bahwasanya seorang vices akan menerima dua tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini mampu memendongkar kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang vices mampu membuka sebuah usaha tambahan usaha cabang yang dimana di sini dalam bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi di sinilah dikategorikan seorang vices pintu akan semakin terbuka lewat dan untuk super energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya, Queen of Swords itu diaplikasikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces akan menerima sebuah tawaran pekerjaan, yang dimana di sini mampu merenungkan keuangan finansial lebih bagus lagi, yang dimana di sini tawaran pekerjaan ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri dan disini juga dikategorikan bahwasanya seorang pisces akan membuka sebuah usaha tambahan yang dimana usaha tersebut dilakoni bersama seorang pasangan yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka lebar serta membuat keuangan lebih bagus lagi dan jika kartu destan kita gabungkan dengan sudut yang kedua di disini menggambarkan Impian, harapan, cita-cita seorang pasangan bersama Pisces di bulan Agustus tahun 2021 Akan terwujud dengan usaha yang mereka miliki Dengan usaha yang mereka jalani Yang dimana sini mampu mendongkrak keuangan Kehidupan finansial lebih bagus lagi Dan dimana yang dikategorikan seorang Pisces Seseorang yang itu mestinya akan terbuka lebar Di bulan Agustus tahun 2021 Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin untuk sedikit yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini digambarkan seorang Leo pintu keskinya akan semakin terbuka lebar di bulan Agustus tahun 2021 Itu ia dapatkan dikarenakan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang selalu menatap masa depan, yang selalu giat, yang selalu gigi di dalam bekerja dan tidak mau menyerah untuk mencari peluang mendapatkan income kepada dirinya sendiri. Dan di sini juga seorang Leo akan selalu mengambil sebuah peluang yang dekat untuk mendapatkan income keuangan kehidupan lebih bagus lagi di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya keuangan seorang Leo akan lebih meningkat yang dimana di sini dilakoni dengan beberapa usaha yang ia miliki yang dimana di sini selalu didukung dimotivasi didoakan oleh keluarga Leo sendiri dan untuk support energinya adalah page of one Secara umumnya page oflan itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang dia bekerja disiplin tidak mau menyerah serta selalu menatap masa depan yang dimana di sini seorang Leo akan mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih meningkat di bulan Agustus tahun 2021 yang didukung didoakan oleh seorang anak sebuah keluarga serta di sini seorang Leo mempunyai tujuan untuk membagikan keluarga dan anak yang dimana disini membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar. Dan jika kartu besar kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan impian harapan cita-cita seorang Leo untuk membagikan keluarga, membagikan seorang anak akan dapat ia wujudkan di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana disini akan membuat pintu rezeki seorang Leo akan semakin terbuka lewat. Dan untuk zodiak yang keempat adalah for open tal ataupun empat poi. Untuk sedik yang keempat kita mempunyai seorang yang berzodiak Paulus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus pintu mestinya akan semakin terbuka lebar yang dimana di sini terjadi dikarenakan borok itu mengartikan dua poin berada di kaki itu menandakan bahwasannya setiap langkah dan tujuan yang dilakukan oleh seorang Taurus merupakan dalam bentuk usaha untuk mendapatkan income keuangan lebih bagus lagi dan satu poin berada di genggaman itu mengartikan setiap pekerjaan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Taurus merupakan sebuah bentuk pekerjaan untuk mendapatkan income meningkatkan kehidupan keuangan lebih bagus lagi dan satu poin berada di kepala itu merupakan bahwasanya setiap ide pikiran ataupun setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang taurus itu merupakan bentuk usaha untuk mendapatkan income di bulan Agustus tahun 2021 dan dikarenakan tiga faktor ini serta empat poin yang menandakan bahwasanya seorang taurus akan mendapatkan pintu meski yang sangat terbuka lebar di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri dan di disini menggambarkan sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang pintu akan terbuka lebar yang dimana di sini dengan tiga faktor yang disimpulkan dengan empat poin yang dimana disini selalu didukung dimotivasi oleh pasangan serta keluarga dan di disini seorang Taurus juga mempunyai tujuan untuk membagiakan keluarga yang dimana disini membuat pintu riskinya akan semakin terbuka lebar dan jika kita lakukan dengan sedikit yang keempat di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang Taurus untuk membahagiakan keluarga membahagiakan pasangan akan bisa diwujudkan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini juga seorang pasangan sebuah keluarga akan mendoakan seorang Taurus agar keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi serta di sini tiga bentuk usaha dan empat poin yang dilambangkan membuat pintu resmi seorang Taurus terbuka lebar di bulan Agustus tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang pintu reskinya akan terbuka lebar di bulan Agustus tahun 2021 adalah yang keempat zodiak Virgo, yang kedua zodiak Pisces, yang ketiga zodiak Leo serta yang keempat adalah zodiak Taurus Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang pintu reskinya akan terbuka lebar di bulan Agustus tahun 2021 semoga bermanfaat.